Israel mana peduli mau beraliran Syiah atau sunni atau negara Muslim apapun? Jika menentang Israel, akan dihancurkan. Lucunya, masih banyak orang yang beranggapan Arab Spring, seperti yang terjadi di Libya atau Suriah, adalah fenomena spontan pemberontakan yang muncul dari bawah. Inilah pemikiran bodoh dan konyol. Masihkah kita setia mencari kebenaran di dunia maya? Kadafi Kadafi adalah seorang pemimpin muslim di Libya, sebuah negara yang berpopulasi sekitar 6,5 juta orang dengan 97% adalah muslim Sunni. Pemimpin negara Sunni yang luar biasa ini mulai memimpin Libya sejak tahun 1969. Lewat kudeta yang menjatuhkan sistem monarki Raja Idris Dan Gaddafi mengubahnya menjadi sistem republik Selama 41 tahun, Libya adalah sebuah negara kaya minyak yang sangat makmur Saking makmurnya, Gaddafi bisa menggratiskan biaya pendidikan, kesehatan, listrik gratis Sampai dengan BBM dengan harga yang sangat murah untuk rakyatnya Bahkan sudah menjadi rahasia umum Banyak lembaga pendidikan dan dakwah di seluruh dunia Termasuk beberapa di Indonesia Juga menerima bantuan dana rutin dari Libya pada saat itu Namun sayang pada tahun 2011 Kadafi dilengserkan oleh NATO dan seluruh tim tanknya dengan cara membentuk kelompok pemberontak dan dewan transisi nasional. Kenapa Kadafi harus dibunuh? Kadafi adalah pemimpin yang sangat anti Barat dan anti Israel. Kadafi tahu betul bahwa uang kertas yang beredar di dunia adalah uang palsu. Karena tidak bisa dicetak berbasis cadangan emas Bahwa sistem keuangan dunia ini Dimanfaatkan para globalis untuk menindas Dan untuk memperbudak negara lain Hanya dengan memainkan kursnya Dengan cerdas dan berani Dia bahkan merencanakan membentuk mata uang PAN Afrika Yang berbasis emas Kadafi berencana untuk menjadikan negara-negara Afrika mempunyai mata uang alternatif yang disunahkan dalam Islam Yaitu mata uang dinar atau koin emas dan dirham atau koin perak, Sebuah mata uang asli untuk mengganti penggunaan French Perancis atau CFA Yang merajai sistem moneter di hampir seluruh negara Afrika Agenda itu tentu akan mengancam sistem keuangan globalis barat. Rencana penggagalan proyek besar Pan-Afrika Currency itu telah dibocorkan oleh email Hillary Clinton yang saat itu menjadi Menlu Amerika Serikat. email Hillary Clinton dibocorkannya ribuan email Hillary Clinton oleh Wikileaks makin menguatkan bukti persekongkolan negara-negara NATO dalam proyek pembunuhan Qaddafi. Di antaranya adalah mengungkapkan pembentukan operasi khusus dan pelatihan pemberontak untuk mengawali aksi unjuk rasa menentang Kodofi email itu juga mengungkapkan Pemanfaatan Al Qaeda yang disusupkan dalam kelompok pemberontak. Email itu juga menegaskan keterlibatan Inggris, Prancis, dan unit operasi khusus Mesir dalam melatih militan Libya di sepanjang perbatasan Mesir-Libya, serta di pinggiran kota Benghazi. Di sisi lain, email itu mengidentifikasi peran Presiden Prancis saat itu Nicolas Sarkozy yang memimpin serangan ke Libya dengan 5 tujuan tertentu yaitu untuk mendapatkan minyak Libya, memastikan pengaruh Prancis di wilayah tersebut, meningkatkan reputasi Sarkozy dalam negeri, menegaskan kekuatan militer Prancis dan untuk mencegah rencana Kadhafi dalam agenda besarnya melenyapkan dominasi mata uang French Prancis di seluruh benua Afrika. Atau, Frankovan, Afrika, negara yang terlibat seperti biasa, metode standar NATO sebelum menyerang dan menghancurkan suatu negara Muslim adalah dengan memfitnah, menyebarkan propaganda ke seluruh dunia, bahwa pemimpinnya adalah diktator Iran atau penindas rakyat, dan membunuh rakyatnya atau menyimpan senjata kimia. Untuk menggulingkan dan membunuh Muammar Gaddafi Amerika Serikat membuat operasi khusus yang dinamakan Unified Protector Negara-negara NATO yang terlibat dalam operasi itu adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Kanada, Belgia, Spanyol, Belanda, dan Norwegia Sementara negara Arab Teluk yang mendukung dengan dana pelatihan pemberontak fasilitas dan militer Uni Emirat Arab Qatar, Yordania, Mesir, dan Turki Kami hanya akan mengambil contoh dua negara muslimnya saja Yaitu Qatar dan Turki Tapi bukan berarti tiga negara lainnya tidak berperan besar Misalnya pasukan khusus Mesir bersama pasukan Amerika Serikat Memberikan pelatihan kepada warga sipil yang akan dijadikan pemberontak Peran Qatar di Libya 2011 Setelah terbunuhnya Kadafi, Agustus 2011, akhirnya Kepala Staf Angkatan Bersenjata Qatar, Mayor Jenderal Hamad bin Ali al Atiyah, mengakui sendiri bahwa negaranya tidak hanya ikut ambil bagian dalam serangan udara yang dipimpin NATO, tetapi juga mengirimkan pasukan tentaranya yang bergabung dengan para pemberontak Libya bentukan Amerika Serikat. Sebelum penggulingan Kadafi, pasukan khusus Qatar dilaporkan setelah memberikan pelatihan kepada warga sipil yang bergabung dalam kelompok pemberontak di pegunungan Nafusa Barat dan di Libya Timur. Saat itu, Qatar juga memberikan dana 400 juta dolar kepada para pemberontak di garis depan untuk membantu mereka mengekspor minyak dari Benghazi dan mendirikan stasiun TV di Doha. Peran Turki di Libya 2011. Menjelang pembunuhan Gaddafi, Erdogan yang pada tahun 2011 itu menjabat perdana menteri Turki menjadi pemimpin negara muslim yang paling vokal dalam menyorakan kampanye hitam terhadap Gaddafi. Kadafi yang telah mensejahterakan rakyatnya dipelintir menjadi seorang diktator yang membunuh rakyatnya Erdogan bahkan tidak sadar sedang membantu agenda musuh Islam Amerika Serikat dan Israel dalam penghancuran suatu negara muslim Dia juga tidak sadar bahwa Turki dan beberapa negara muslim sunni lainnya sedang diadu domba dengan negara sunni di Libya Adu domba negara sunni versus negara sunni. Semua janji Amerika dan NATO ternyata tidak terbukti. Libya kini malah menjadi negara gagal dan sampai sekarang masih dalam situasi perang saudara tanpa akhir akibat adu domba tanpa henti dari para musuh Islam. Libya adalah salah satu contoh di mana sebuah negara mayoritas sunni dengan pemimpin sunni yang diadu domba negara dengan negara sunni lain Kenapa sebagian pemimpin negara muslim itu lebih suka bersekutu dengan musuh islam itu Karena mereka takut kedudukannya sebagai pemimpin akan diusik oleh kekuatan barat Mereka cari selamat sendiri Mereka lebih cinta dunia mereka sudah terkena penyakit wahan Seperti sabda Rasulullah SAW Hampir tiba masanya Kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa Yang memperebutkan makanannya Maka seseorang bertanya Apakah karena sedikitnya jumlah kita? Oh, bahkan kalian banyak Namun kalian seperti buih mengapung Dan Allah telah mencabut rasa gentar Dari dada musuh kalian terhadap kalian Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahan. Seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah al-wahan itu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam "Cinta dunia dan takut akan kematian." Hadis riwayat Abu Dawud 3745.